Oke okay guys sebelum ke videonya, jangan lupa like, isi kolam komentar, subscribe, apalagi kalau kalian bantu Sare. Itu semua membuat saya menjadi semangat lagi ke depannya. Terima kasih guys. Yang pertama saya akan bahas, jenis ikan luhan cencu. Ikan luhan cencu, cencu mempunyai bibir yang lebih tebal atau biasa disebut dengan bibir nyakil, nyamen yaitu bagi bibir bagian bawah terlihat lebih maju dari bagian atas. Cencu memiliki pipi yang lebih tembem atau gembil. Mata cenderung menonjol dan identik dengan mata berwarna merah walau beberapa ada yang bermata putih. Bandan cencu lebih bulat, cenderung lebih pendek. Ukuran jenong biasanya lebih besar dibanding kamfa pada umur yang sama. Ekor tidak terlalu lebar. Marking khas di kepala, mempunyai mutiara yang lebih halus tetapi lebih padat, banyak. Yang kedua saya akan bahas, jenis ikan luuhan kamfa. Ikan luuhan kamfa, kamfa memiliki bibir yang lebih tipis dan kepala yang ramping. Pipi juga ramping tidak tembem. Mata kamfal lebih lihat masuk ke dalam dan identik dengan warna mata putih walaupun beberapa ada yang berwarna kuning dan merah. Ukuran jenong biasanya lebih kecil dibanding cencu pada umur yang sama. Badan Kamva lebih kotak cenderung memanjang. Ekor biasanya lebar, ekor bertemu dengan sirip atas dan bawah. Jarang marking yang di kepala. Mempunyai mutiara yang lebih kasar, besar-besar, dan panjang. Nah itulah perbedaan Luhan Kamfa dan Luhan Cencu. Oke video kali ini cukup sampai di sini guys. Next di video selanjutnya.